Uh, saat ini saya akan membawakan uh, presentasi berjudul produktif di masa pandemik Memanfaatkan data digital kelautan uh, Perkenalkan, nama saya Safan Yusri dari Yayasan Terangi, Rumuh Karang Indonesia uh, Terima kasih banyak sudah mengikuti uh, webinar kali ini uh, Saya melihat di sini banyak sekali Bapak-Ibu uh, senior-senior dan uh, Pembimbing dan penguji hingga seluruh Eh, apa namanya orang-orang yang saya hormati ada di sini semua Alhamdulillah nah kali ini saya mau eh, berbagi pengalaman saya eh, dalam membuat eh, tulisan ilmiah berdasarkan data dan informasi yang tersedia secara online nah gambar umum dari presentasi ini pertama ada enam bagian yang pertama adalah saya akan eh, menyampaikan tentang bagaimana Biodiversity Informatics Hacking filosofi, jadi ada ada filsafatnya juga Hacking kemudian bagaimana perkembangan ilmu kelautan dan teknologi informasi yang paling mendukung ketersediaan data kelautan yang ada di uh, dunia Indonesia juga kemudian keterampilan dasar apa saja yang dibutuhkan untuk memanfaatkan data digital, digital tersebut nah nanti saya akan ada Studi kasus alat yang digunakan berupa Google Search Engine dan beberapa contoh-contoh implementasi yang bisa bapak ibu coba sendiri nanti di rumah. Jadi filsafatnya sebenarnya sederhana. Untuk eh, pertama, kita biasakan untuk eh, menggunakan eh, aplikasi yang eh, bebas atau eh, gratis, sehingga kita tidak akan terkendala dengan Uh, uh, keuangan, dan di satu sisi juga uh, hukum juga tidak akan terkendala. Nah, yang berikutnya juga yang lebih penting adalah apa yang kita buat itu bisa diolah lagi. Tidak cuma di uh, tersedia di satu lokasi, dan bisa digunakan lagi oleh orang-orang lain. Gitu. Nah, kemudian selain itu juga uh, diharapkan selalu uh, bekerja bersama dengan ahli-ahli biologi ya. Karena kebetulan saya orang uh, S1-nya biologi, ya, S2-nya informatika. Jadi saya mengarahkan uh, kegiatan saya itu lebih ke arah ke bidang IT Yang berikutnya adalah kita berkolaborasi, bekerja sama dan saling mem, apa saling belajar dan mengajarkan. Gitu. Dan yang uh, terakhir yang uh, penting juga adalah sebaiknya kita berupaya untuk uh, bekerja sama mengumpulkan uh, sumber daya daripada kita membuat uh, sumber daya yang baru karena effortnya akan jauh lebih besar. Nah berikutnya adalah kita punya sinergi ilmu kelautan dan uh, teknologi informasi. Yang pertama ini sepertinya mengganggu ya. Uh, Jadi yang pertama itu ada di ilmu kelautan ada peningkatan dari jumlah penelitian kelautan kebumi, kebumi, kebumian dan keanekaragaman hayati. Kita bisa lihat juga makin banyak paper-paper yang dipublikasi di berbagai outlet-outlet yang ada, mulai dari jurnal, proceeding dan lain sebagainya. Kemudian di satu sisi peneliti juga semakin terbuka untuk membagi hasil-hasil penelitian. Nah, akan tetapi dari sisi publik juga ada tuntutan untuk membuka data dan informasi. Nah, kebutuhan tersebut didukung oleh teknologi informasi di mana saat ini kapasitas storage, ya teknologi penyimpanan itu meningkat sangat cepat. Dan kemudian kalau mungkin beberapa tahun lalu, ya 10 atau 20 tahun lalu, itu kita selalu ada kendala terkait dengan variasi format, nah, Alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi. Dan yang paling penting itu adalah kemampuan komputasi untuk analisis data skala besar. Sehingga di satu sisi juga mengarahkan pengembangan algoritma pembelajaran mesin untuk mengubah data skala besar menjadi informasi. Sesuatu yang... Mungkin 10 atau 20 tahun lalu itu sangat berat untuk dilakukan oleh peneliti yang uh, sedang di karantina. Nah, uh, saya akan coba sharing ada beberapa repositori yang dapat digunakan ya sebagai sumber data kelautan. Nah, mungkin yang paling populer adalah dari eks eksplorernya USGS. Nah, ini explore dari SPS ini merupakan portal pengunduhan data dari SPS. Jadi bisa mengunduh citra Tralantat, Sentinel, dan DEM. Nah, saya tidak akan lebih banyak mengulas ke ini ya. Karena sudah banyak yang sebelumnya membahas. Nah, saya akan masuk ke namanya portal namanya GBIF. GBIF ini adalah Global Biodiversity Information Facility yang uh, merupakan uh, sebuah repository yang berisi primary biodiversity data. Jadi data keanekaragaman keragaman hayati yang uh, uh, ditemukan di satu lokasi. Untuk saat ini, ya uh, sudah ada 1,5 juta data kemunculan spesies-spesies yang ada di Indonesia. Nah, eh, bagusnya untuk dari JIBIS ini, JIBIS eh, itu menyediakan berbagai mekanisme untuk eh, pengambilan data. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu eh, menguasai pemrograman, terutama Python dan R, Bapak-Ibu bisa langsung mengambil data JIBIS menggunakan eh, eh, apa bahasa pemrograman tersebut. Tapi yang tidak bisa menggunakan bahasa pemrograman tersebut, Alhamdulillah Jibis juga sudah menyediakan antarmuka yang bisa digunakan untuk mengunduh data dalam bentuk CSV. Dan eh, yang penting itu adalah kita tahu bagaimana cara eh, mendapatkan datanya. Yang pertama setelah mengunjungi eh, website-nya, kita harus memasukkan eh, nama spesies yang kita inginkan. Nanti ada data-data uh, kemunculan spesiesnya di mana saja. Kemudian, ini yang penting adalah kita harus memilih data dengan uh, permasalahan yang masih dapat ditoleransi Jadi, data yang ada di Gbis itu memiliki berbagai uh, variasi kesalahan di dalam uh, datanya. Nah, ada data yang secara koordinatnya salah, kemudian ada koordinatnya uh, dibulatkan atau uh, koyeksinya tidak uh, disebutkan. Nah, jadi data-data tersebut itu kalau misalnya kita gunakan secara sembarangan maka hasil analisis kita tidak akan uh, tidak akan bagus. Dan hasil dari uh, downloadnya nanti akan dalam bentuk CSV. Ini saya berikan beberapa langkah untuk uh, contoh untuk mendownload data dari GB. Nah, seperti ini saya uh, memilih mencari nama spesies ini. Uh, spesies ini adalah spesies anggrek dan ada di mana saja spesies anggrek tersebut. Nah, kemudian uh, kita kita klik ke salah satu entry-nya akan mengeluarkan uh, data dari spesies tersebut. Nah, yang penting adalah setelah data dari spesies tersebut keluar, itu kita bergerak ke sebelah kiri dengan Uh, tab issues and flags nah ini yang penting uh, Caro seperti zero coordinates itu jangan sampai kita pilih karena dengan begitu uh, data dijamin uh, berkumpul di 0.0 uh, nah berikutnya adalah uh, download nah downloadnya nanti ada di pojok kanan atas dan dia biasanya kita harus login dulu, setelah itu setelah beberapa waktu uh, nanti hasil downloadnya progres kemajuan dari uh, downloadnya akan uh, bisa di ini dari via email Nah, setelah khusus untuk yang di laut ya, di laut, kalau GBIS itu uh, darat dan laut ya, tapi kalau OBIS, Ocean Biodiversity Information System itu hanya fokus pada laut saja, jadi kalau Bapak Ibu memang sudah men Menelit hanya fokus pada spesies-spesies yang ada di laut, itu sebaiknya lebih baik masuk ke OBIS. Dan selain itu juga eh, yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah eh, interface-nya secara umum sama, dan eh, yang baik lagi adalah dari OBIS dan GBIF datanya ini bisa dipertukarkan. Gitu. Dan saya dengar kabar baik juga dari PT Olivi sudah eh, apa namanya E, e, mengintegrasikan datanya dengan OBIS. Jadi kemungkinan kita bisa dapat data-data dari Indonesia melalui OBIS. Nah, berikutnya adalah e, tadi kita masuk ke spesies, sekarang kita masuk ke kawasan konservasi. Nah, ini mungkin e, Bapak-Ibu sekalian yang bergerak di bidang konservasi ya suka pusing kalau melihat ini data e, sebaran kawasan konservasi. Indonesia ada di mana? Nah, jawabannya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Protectedplanet.net di sini eh, baik kawasan konservasi yang di bawah KKP maupun di bawah KLHK ada di dalam database ini. Nah database ini juga meliputi berbagai tipe kawasan konservasi mulai dari yang kawasan konservasi yang eh, eh, eh, di bawah IUCN. Taman Nasional, Suwakambarga Satwa, dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru sudah ada OECM, mother Effective Conservation Measure. No. Itu juga sudah ada database-nya di, di dalam WDP ini, di dalam protectedplanet.net. Nah, untuk kawasan konservasi ini, untuk download datanya juga mudah sekali Bapak-Ibu sekalian, cukup kita ketik di uh, lembar formulirnya kawasan konservasi yang kita inginkan, kemudian kita pilih dari basis data dan alternatif format yang diinginkan. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan uh, data spasialnya baik dari bentuk shapefile, geodatabase atau ESRI service. Nah, uh, kalau nanti kita lihat uh, ada data uh, sebaran kawasan konservasinya uh, dari Kementerian Kehutanan, KLHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga sudah membagikan hasil dari penilaian efektivitas kawasan untuk yang di bawah KLHK. Nah, ini penting untuk Bapak-Ibu sekalian ketahui sehingga Bapak-Ibu bisa menggunakan data seberapa efektif pengelolaan kawasan di, di, yang menjadi subjek penelitian Bapak-Ibu sekalian. Dan dibandingkan uh, dengan sebelum-sebelumnya, itu apakah ada perbaikan uh, efektivitas atau tidak? Dan ternyata juga dari KLHK juga sangat uh, intuitif ya pengembangannya, jadi cukup mengisikan kawasannya dan kita akan dibawa langsung ke uh, tempat yang bisa, yang uh, yang uh, yang kita harapkan. Nah. Di satu sisi juga dari KKP juga menyediakan basis data kawasan konservasi di bersih laut, laut dan pulau-pulau kecil gitu. Dan e, di sini juga su sudah disediakan status efektivitas pengelolaannya. Gitu. Nah, e, e, sekarang mungkin sudah di bawah PRL ya pengelolaan ruang laut ya. Dulu di bawah HKJI. Nah, tapi websitenya masih sama. Jadi database ini e, sangat penting e, untuk mengetahui status Uh, efektivitas kawasan yang di bawah AKP, kalau yang tadi kan yang di bawah KLHK. Nah, kalau yang ini yang di bawah AKP gitu. Jadi, kita punya uh, perspektif dari dua kementerian, dari yang AKP dan KLHK. Nah, di satu sisi juga untuk data terumbu ya. Alhamdulillah, The Liti sudah uh, menyiapkan namanya, CEMIS Ya, uh, jadi Corralis uh, Management information Coral management information system salah satunya adalah data-data dari uh, uh, status kondisi terumbu karang yang ada di uh, seluruh Indonesia yang sudah disurvei oleh LIPI. nah ini juga uh, penting ya uh, data-data ini bisa nanti Bapak Ibu pakai sekalian untuk uh, sebagai uh, pertimbangan untuk penelitian atau Uh, kalau misalnya Bapak-Ibu yang uh, di remote sensing sebagai uh, data training. Nah, cuma uh, sebenarnya data-data tersebut itu berdasarkan kualitas ya. Jadi, uh, Bapak-Ibu menggunakannya sudah uh, tenang. Gitu. Uh, biasanya kalau untuk mencarinya, biasanya kita cari yang bagian lampiran gitu ya, cari yang bagian lampiran ada koordinat dan ada langsung uh, apa namanya uh, data-datanya di sana yang bisa dipakai. Nah di Indonesia juga uh, dari BIG ya Badan Informasi Geospasial juga membuat Geospasial Negeri, yang merupakan uh, portal data spasial yang Nah, bedanya dengan yang lainnya, yang lain mungkin sistemnya download, kalau yang ini sistemnya streaming. gitu. Jadi menyediakan web untuk di dalam dalam aplikasi pemetaan. Nah, aplikasi pemetaan itu bisa sesuai dengan kesukaan bapak ibu sekalian Ya, ada yang uh, suka dengan artis silahkan, quantum view silahkan, ada yang lebih uh, lebih suka grass, bisa aja tidak ada masalah. Nah, Masalahnya adalah bagaimana kita yang gitu kan. Nah jadi yang pertama kita harus cari dulu peta seperti yang diinginkan, kemudian klik kanan uh, pada linknya, ya di sini ya, ini klik kanan pada linknya, kita copy dan kita buka aplikasi sistem informasi geografisnya dan tambahkan koneksi baru dengan URL dari Salina clipboard. Nah ini dia sistemnya menggunakan uh, web map service. Jadi nanti eh, data dari BIG akan di streaming ke aplikasi bapak ibu sekalian. Nah eh, kemudian bapak ibu sekalian yang punya data GPS dan ingin memper eh, apa namanya memperbaiki akurasinya biasanya menggunakan yang ini ya eh, apa namanya NRTK yang di processing data over dengan RTK real time Kinematic. Nah Bagusnya dari energika.big.go.id ini kita bisa upload dan bisa numpang komputasi gitu ya bisa numpang komputasi uh, sehingga kita bisa download lagi dan apa namanya hasil yang uh, apa namanya uh, akurasinya jauh lebih tinggi. Nah berikutnya hasil produk BIG yang cukup bagus juga cuma cukup bagus ya kalau menurut saya malah sangat bagus ya adalah ahid. id ya ini adalah DEMNAS dan BATNAS. BATNAS DEMNAS itu DEM nasional ya. Nah DEM nasional ini cukup tinggi resolusinya ya 0,27 second atau sekitar 8 meter gitu kan. Sementara resolusi spasial dari BATNAS ini 6, 6 arc second ya nah, kira-kira ya sekitar nggak 15 meteran ya itu. Dan dan beda dengan uh, yang sebelumnya yang sistemnya adalah streaming. Kalau yang uh, Demnas dan Batnas ini sistemnya download gitu. Jadi kita bisa download data-data uh, ini sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Dan caranya juga juga jauh lebih mudah gitu. Kita cukup masuk URL yang diinginkan uh, yang tadi ya setbg.id, Kemudian kita klik download, pilih Demnas atau Batnas. Nah, tinggal pilih klik lokasi dan dari thumbnail langsung bisa di-download dengan gambar seperti ini. Ini jadi cukup-cukup eh, intuitif dari BIG dan eh, sangat memudahkan kita penggunanya untuk memanfaatkan data-datanya. Nah, yang tadi dari eh, Pak Widodo ceritakan untuk arus ya, itu ternyata juga datanya juga sudah tersedia di eh, apa namanya eh, secara internasional secara gratis juga nah data arus, arus ini didapat dari hybrid model motion model atau HiCom. nah cuma kalau misalnya kita masuk ke webnya mungkin akan bingung ini gimana cara dapat akses datanya ya. nah jadi masuknya HiCom.or.id ini adalah server data server. nah nanti dari sini silahkan pilih uh, uh, antar muka yang bapak ibu paling nyaman. Uh, kalau saya lebih mudah menggunakan WCS, Web Coverage Service. gitu Karena data Web Coverage Service itu e, bisa ditambahkan koneksinya ke e, aplikasi pemetaan, kemudian bisa didownload. Nah, tapi kalau misalnya Bapak-Ibu lebih suka menggunakan NetCDF, silakan Bapak-Ibu e, implementasikan e, dengan menggunakan NetCDF nah kemudian tadi udah darat laut sekarang udara nah ini udah kita punya data terbuka dari nah saya jadi data curah hujan dari stasiun pengamatan cuaca nah ini juga sama ya untuk masalahnya adalah bagaimana cara download datanya ini download datanya ini bikin bingung kita tinggal pilih data-data yang diinginkan itu apakah kita pengen yang apa namanya, yang surface data, gitu ya, atau yang perjam. Gitu ya. Nah, nanti kita setelah itu, setelah kita pilih akses, nanti ada pilihan uh, datanya untuk daerah mana. Nah, ini lebih baik kita menggunakan uh, negara Indonesia, dan nanti akan ada hasilnya, ada di bagian bawah itu, akan ada... Uh, selain tadi data uh, arus dan... Uh apa namanya uh, uh, ketinggian uh, air ya dari satelit altimetri uh, untuk kualitas air juga bisa dilihat di uh, dari ocean color. Nah ini biasanya uh, yang biasa terkait dengan uh, penelitian terkait dengan uh, pencemaran kesehatan kesehatan uh, dari ekosistem uh, bleaching. Uh, nah biasanya menggunakan data-data dari ocean color. Nah, biasanya juga akan ada kebingungan sebenarnya untuk ngambil datanya itu yang yang mana gitu ya. Nah, untuk data yang siap pakai itu sebaiknya menggunakan yang level 3 gitu dibandingkan data yang lain. Nah, data ini bisa di-download uh, dari uh, menu data, kemudian pilih yang level 3 browser. Lanjut, Pak, mohon. Nah, kemudian pilih, tinggal tinggal kita tentukan rentang waktunya citra satelit yang akan digunakan ya ini kan ada modis aqua atau dan modis terra dan baiknya juga kita juga bisa memilih resolusinya kemudian periode uh, uh, resolusi temporalnya kemudian uh, citra apa yang akan digunakan apakah konsentrasi klorofil a si surface temperature, dan lain sebagainya kemudian selain itu kita pilih Download. Lanjut Pak, mohon. Nah, dari semua data-data itu adalah saking banyaknya data, mungkin ada beberapa hal yang penting ya buat kita untuk bisa uh, mengolah dan menganalisis datanya. Jadi ada beberapa yang dapat membantu untuk itu adalah uh, pertama, kemampuan untuk pemrograman. Jadi, tidak harus jago, ya. Harus bikin function yang rumit-rumit itu tidak cukup uh, pemrograman terstruktur uh, yang bersifat ilmiah saja. Bagaimana memproses uh, data dari uh, hasil yang uh, diambil dari sumber-sumber uh, data tersebut? Nah, selain itu, uh, Bapak Ibu juga uh, di sini, saya akan coba sampaikan sebuah contoh, ya alat yang dapat digunakan untuk memanfaatkan data digital. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah Air engine Google R Engine yang biasa saya pakai. Jadi, kalau tadi saya menyebutkan berbagai macam data itu dengan berbagai sumber, sebagian besar data tersebut sudah tersedia di R Engine. Jadi, saat ini Google R Engine ini sudah memiliki 6 terabit data data pengamatan kebumian mulai dari Landsat dan Sentinel, kemudian Modis, Aqua dan Tera, dan lain sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang sudah memiliki akun Google, silahkan daftar dulu, jadi ini, ini tidak bisa langsung pakai, kita harus daftar dulu, masuk ke engine.google.com. Nah, setelah itu Bapak akan ada masa tunggu Sebelum bisa menggunakan service ini dari Air Engine. Disarankan sih menggunakan email kampus ya akan lebih mudah dan lebih cepat untuk proses validasinya dari uh, tim Google. Lanjut Pak, mohon. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh Google Air Engine ini? Yang pertama kita bisa mendownload citra secara langsung. Nah, semua itu bisa dilakukan langsung di dalam Google Engine. Jadi, kita bisa mendapatkan citra secara langsung, kemudian kita langsung implementasi algoritmanya pada citra. Dan, misalnya, kalau misalnya kita lihat ada uh, di lansat, itu kan setiap 16 hari kita bisa pilih dari gambar. Harapannya yang... mati lagi, Pak Safran? Oh, mati lagi, jelas, masih terdengar kapal jelas. jelas? jelas, kok? jelas, jelas, jelas. jelas. jelas. Oke. Okay. Jelas, jelas. Oke. Okay, nah, kemudian uh, sebelumnya, tolong pak. Oh, belum. Sebelum, sebelum. Sebelumnya masih yang penjelasan tentang Google Engine. Apa yang dilakukan Sebenarnya dapat dilakukan oleh ya. Google Engine? yang oh, yang mati. Oh iya ya. ya. Hmm. Maaf, Pak. Iya, Pak. Mm -mm. Maaf, Pak. Oke, iya, siap. Sebelumnya, Pak, yang uh, apa yang dilakukan di Google Engine? Ya, setelah ini satunya lagi. Nah, eh uh, ya, betul. Nah, kemudian uh, yang penting buat kita juga adalah kalau misalnya kita mau menganalisis data lebih dari satu gambar, misalnya lebih dari satu tahun, atau mosaik sampai ratusan atau ribuan gambar itu, itu bisa dilakukan secara langsung. Dan kita juga bisa menghitung langsung reduksi statistiknya, itu agregat di radius misalnya kita bikin rata-rata, maksimum, minimum, atau range, misalnya jangka waktunya cukup lama, misalnya, Uh, 10 tahun gitu itu bisa dilakukan walaupun datanya harian lanjut pak nah uh, secara umum Earth engine itu ada beberapa uh, bagian ya yang bapak ibu uh, cukup uh, eh, perlu cukup familiar adalah ada tiga ada ada tiga bagian yang pertama bagian uh, uh, visualisasi yang paling bawah kemudian yang atas itu Sebelah kiri itu ada bagian aset-aset kita, ada dokumentasi skrip-skrip yang udah kita uh, pilih, kemudian ada aset yang udah kita save ke servernya Google. Nah, kemudian di tengah itu ada tempat penulisan kode, dan yang sebelah kanan itu, itu yang biasanya tugas-tugas uh, itu bisa dilihat uh, apa namanya, progresnya di, di sebelah kanan. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk... Mengakses interface ini masuk ke code. .google .com. Lanjut, nah. mohon lanjut, Pak. Nah, uh, kita bisa langsung masuk ke studi kasusnya, ya. Uh, studi kasusnya uh, ini ada beberapa contoh, ada empat contoh yang saya uh, buat, ya, Bapak Ibu sekalian. Uh, jadi, karena mungkin lansat itu datanya mungkin sampai 40 tahun ke belakang. Jadi data lansat ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pemantauan jangka panjang. Nah, data lansat ini kalau misalnya dulu ya kita mau melakukan mosaik ya yang bebas awan itu rumit setengah mati ya gitu karena butuh waktu dan ketelitian sendiri. Gitu. Nah, tapi dengan Google Earth Engine ini dengan hanya beberapa baris kode kita bisa dapat sebuah mosaik bewas awan dari citra Landsat 8 yang bisa kita olah lagi lebih lanjut. Nah, Skripnya ada di sini, nanti Bapak-Ibu sekalian kalau misalnya membutuhkan bisa saya share. Lanjut. Ya, mohon dilanjut Pak. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memiliki lansat 8, apa yang bisa kita lakukan? salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita melakukan komputasi terhadap apa namanya band yang ada di dalam citra lansat. Nah, komputasinya sendiri sebenarnya sama seperti kalau misalnya di Esri itu ada raster calculator ya, sama sebenarnya sama persis seperti itu. Nah, bagusnya ini juga adalah kalau misalnya nanti kita menggunakan berbagai macam citra, itu format dan cara melakukan analisisnya akan sama. Jadi belajar sekali bisa nanti diimplementasikan ke berbagai citra. Ini saya berikan contoh bagaimana kita menghitung NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, ya indeks vegetasi yang biasa dipakai untuk tumbuhan. Biasanya Bapak-Ibu sekalian yang ter, yang suka penelitian terkait dengan tumbuhan di pesisir seperti mangrove, hutan pantai dan lain sebagainya banyak menggunakan NDVI. Nah, rumus ini juga nanti bisa dimodifikasi. Tadi kan ada NDVI ya untuk tumbuhan. Bagaimana untuk menghitung apa pergerakan apa namanya garis pantai? Kita menggunakan NDWI, Normalized Different Water Index. Nah, itu. Jadi. Kita dengan dengan rumus yang sama, nanti tinggal di otak atik pilihan kombinasi band-nya saja yang eh, akan dimanfaatkan. Silakan, Pak. Lanjut. Nah, ini mungkin yang cukup sering akan akan dipakai adalah bagaimana kita menghitung suhu rata-rata permukaan laut dalam setahun. Gitu ya. Nah, ini kita mengambil datanya dari eh, Modis Aqua yang... Eh, Standard map image yang tadi, kalau misalnya di ocean color, kita harus pilih satu-satu, gitu kan? Habis itu nanti baru kita analisis sendiri di dalam aplikasi terpisah. Nah, ini dengan hanya dengan beberapa baris ini kita bisa, sudah bisa mendapatkan data setahun dari rata-rata suhu permukaan air laut. Gitu, nah, ini rumus yang sama juga bisa kita bukan rumusnya yang sama ya, tapi proses yang sama juga bisa kita lakukan untuk menghitung uh, maksimum, minimum, uh, kemudian range yang biasa dipakai untuk uh, apa namanya uh, mengetahui uh, kualitas ekosistem sisir dan laut. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang mungkin lebih banyak ter tertarik Risetnya gitu ya, di atmosferik ini ada contohnya, ada perbandingan polisi udara dari nitrogen oksida ya, sebelum dan sesudah COVID-19. Gitu. Nah, yang ditampilkan ini adalah uh, sudah uh, COVID-19. Jadi, sebenarnya ini dari visualisasi ini yang saya buat adalah ada dua layer. Saya perbandingkan antara Februari, 2020 eh, dengan Februari, 2019. jadi kita bisa tahu, oh apa. Seberapa besar penurunan di Indonesia, uh, polisi udara sebelum dan ketika COVID-19? Nah, silakan Kalau mau, ada yang mau menulis papernya? Ini skripnya sudah saya sediakan, yang penting diacu saja. Uh, berikutnya, nah, untuk bapak ibu sekalian yang banyak risetnya terkait dengan perikanan, ada dataset di... Google Air Engine namanya itu Global Fishing Watch, dan salah satu datanya itu adalah Fishing Hours, ya, jadi effort untuk uh, uh, upaya perikanan. Nah, ini datanya, bahkan uh, seluruh uh, dunia, ya. jadi bapak ibu yang uh, penelitiannya terkait perikanan, terutama di ZEE dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan data ini. Gitu. Dan data ini juga mereka sudah pisahkan sesuai dengan alat tangkap. Gitu ya ada persen sendiri, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perangkat-perangkat tersebut dan sumber data yang ada, walau pandemi, kita sebagai peneliti tetap bisa produktif. Jangan lupa kalau misalnya mendapatkan datanya, kita bisa acu dan dibagikan kepada peneliti-peneliti lain. Dari saya sekian aja, maaf Bapak-Ibu sekalian karena ada kendala teknis, terima kasih banyak atas perhatiannya.